Bismillahirrahmanirrahim Sebagian tua tua tidak tentang tentang agama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 Ya, kira-kira pertanyaan pertama, masya Allah, udah berapa juz hafalannya? Oh duh, juz. juz, yang mana? Nah, no. itu yang selusin ditanyakan, karena perhatian seseorang kepada Al Qur'an ini sebagai bukti kalau dia perhatian kepada agamanya. Kalau orang perhatian sama Qur'an, insyaallah sholat salat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 maka dinahu agamanya ini salah satunya kita tanyakan masalah bagaimana dia dengan Al-Quranul Al Karim apabila dia mengatakan ana terus terang uh, saya kalau hafalan sedikit tapi Alhamdulillah tiap hari saya baca satu juz sebuah Alhamdulillah, ini tanda-tanda orang yang baik kalau Antum takut dia tidak jujur maka tanya sama orang lain demi surga Allah Lahib yang kedua Akhlaknya, karena yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat itu, apa? kok, sholat, zakat, puasa, haji. Kata Nabi saw, azqalumah fil misan husnul kholu. Yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia.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 tentang seorang wanita yang taqumul lain salat malam, puasa sunnah sedekah tapi kalau ngomong pedes suka nyakitin tetangganya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hiya perempuan di neraka tempatnya. Maka masalah akhlak jangan diremehkan. Maka para wanita tatkala hendak menikah perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Masalah agama dan masalah akhlak. Wa illa. Nabi SAW menjelaskan bahawa hidup ini pilihan. Dan kalian pun bebas memilih pasangan hidup kalian. Tapi kalau kalian tidak mau, kata Nabi SAW, Takun fitnatun fil ardi wa fasadun ardi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 dan agamanya baik Allah beri kecukupan dia siapa yang memberi kecukupan? Rabbul Alamin maka para sahabat ketika mengatakan in kana fi gimana kau dia secara itu sudah baik tapi yang lainnya kurang Nabi mengatakan iza ja'akum man tarbawna dina huwa khuluqahu fa'ankihuh iza ja'akum man tarbawna dina huwa khuluqahu fa'ankihuh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 dengan adanya medsos sehingga wanita-wanita itu kebayang suami yang baik itu suami yang yang Insya insyaallah yang rambutnya klinis yang jamnya ya kalau dibuka sedikit orang langsung tahu harganya oh nah kadang kalau seperti itu dia lihat sohib-sohibnya Allah jemaah banyak wanita wanita yang hidup merana gara-gara salah milih pasangan hidup dan ini juga bermasalah dengan orang tua kadang-kala orang tuanya nggak paham agama ketika dilihat yang meminang aduh jenggoten dia. itu orang tua sudah aduh nah kau salah milih calon nah ini aliran apa ini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 tapi curhat sama mertuanya. Ibu-ibu dengar? Ibu-ibu? Nah, curhat sama mertuanya. Kenapa? Karena kalau dia curhat sama ibunya, ibunya ini sangat pengasih sama dia. Akhirnya sang ibu akan udahlah, kalau suamimu memang kayak gitu nggak bisa di, dikasih tau, udahlah minta cerai. Tapi kalau sama mertuanya, insya Allah mertua ngasih tahu anaknya enak karena anaknya sendiri ini dikasih tahu oleh karena itu kuncinya jaga hubungan baik dengan mertua, usat mertua anak cerewet, tetap jaga hormatin, dia adalah ibu suamimu, usat mertua anak ini selalu seudon sama anak tetap jaga hubungan baik, lama kelamaan, yang namanya baja, kalau dipanasin leleh juga ada orang yang punya ibu, mertua seperti baja, Alhamdulillah